Dua jam yang lalu mengunggah sebuah postingan foto cantik di ketika manggung ya atau off air Masya Allah auranya Sungguh aur-aura membuat kita semakin bahagia dan bangga kepada seorang Lesti Kejora Mudah-mudahan selalu bersinar, Selalu menjadi orang baik dan selalu menjadi sosok inspirasi untuk banyak orang Ada kalimat yang yang dituliskan oleh Kejora ngasih love 4 persahabat ya love love love reports by Maria Ulfah94 katanya tuh masya Allah banget ya kita lihat juga di kolom komentar banyak tanggapan banyak sekali respon yang diberikan dari akun Leslar Kendari 01 mengatakan bismillah sehat-sehat bunda BBL amin masya Allah banget ya selalu kompak dan solid selalu mendoakan yang terbaik nih untuk DLS nih dan kita lihat juga ada komentar dari Om Kevin Firmasya Sehat terus Bunde Love love love love Masya Allah banget ya Selalu mensupport, mendukung yang terbaik Untuk keluarga besar dari Leslie Kejora Alhamdulillah banyak orang-orang baik Yang selalu mendukung Yang terbaik juga untuk Idola kesayangan kita Ke kabar berikutnya persahabat Ada juga kabar bahagia yang kita dapatkan Alhamdulillah Leslie Kejora untuk lagu-lagunya Ini masuk nominasi di Amin Award ya Ini fantastis yang tentunya kabar bahagia kita dapatkan nominasi Bunda Utun di Ami Award Ini nominasinya ada lima nih pasapannya lagu Lesti kejora Yang pertama artis solo pria atau wanita dangdut kontemporer terbaik ada Lesti Kejora, Bawa Aku Ke Penghulu. Wow, Masya Allah banget ya lagu Bawa Aku Ke Penghulu. Ini masuk nominasi. Dan yang kedua di sini ada nominasi pencipta lagu Dangdut Terbaik. Ada Adibal Syahrul dengan lagu Kulepas Dengan Ikhlas. Dan ada juga selanjutnya. Nominasi penata musik Dangdut Terbaik, Yusuf Tojiri. Atau Kulepas Dengan Ikhlas. Masya Allah banget nih juga. Dan selanjutnya juga ada... Nominasi artis solo pria atau wanita dangdut terbaik Lesti, kulepas dengan ikhlas. Masya Allah, banget, persahabat ya, lagu "Kulepas dengan Ikhlas" Dedek Lesti Kejora kembali masuk nominasi di Ami Award. Dan selanjutnya, nominasi karya produksi lagu berlirik Spiritual Islami Terbaik nih, ada Ungu dan Lesti, lagu Bismillah Cinta. Ini suatu kebanggaan, suatu kebahagiaan. Wajib kita dukung Persahabat ya. Mudah-mudahan Lesti Kejora bisa membawa pulang dan memborong piala Emmy Awards Persahabat ya. Tentu kita sebagai fans sejati tetap kompak dan tetap solid mendukung karya-karya terbaik dari idola kita. Untuk berikutnya juga kita lihat Persahabat ya. Ada sebuah info juga yang kita dapatkan dari kolom komentar Bilal on Score situ menuliskan, ku lepas dengan ikhlas atau kategori penyanyi, penata musik, pencipta lagu dangdut terbaik, bawa aku ke penghulu, kategori lagu dangdut kontemporer terbaik. Jangan lupa play terus, ku lepas dengan ikhlas, bawa aku ke penghulu di Youtube dan di aplikasi-aplikasi musik guys, biar jadi nilai tambah katanya tuh. Bismillah semoga tahun ini les di borong piala, karena memang layak. So jangan berhenti naikin viewersnya di semua aplikasi musik ya guys Bismillah tahun ini borong piala di Amin Amin Masya Allah para sahabat yang buktikan kebarbaran kita wajib kita dukung yang terbaik untuk Dede Elasti di Kijora di ajang Amin Award Berikutnya kita lihat juga di sini ada sebuah unggahan spesial kategori karya produksi lagu berlirik spiritual Islami terbaik nih ada Ungu dan Lesti Bismillah Cinta Alhamdulillah, persahabat ya, minat cinta, masuk nominasi di Ami Award. Berikutnya, juga kita lihat wow untuk lagu "Kelepas dengan Ikhlas" jadi "Aplastik Kejora" untuk viewersnya setahun yang lalu, mencapai 57 juta kali ditonton. Ini luar biasa, masya Allah. Dan kita lihat juga ada sebuah info yang saya lewat caption oleh sahabat Lesser Taiwan. Masya Allah, Tebarak Mama Utun sayang, semoga rezeki Mama Utun bisa borong piala Yuk streaming ya guys, di semua aplikasi musik di Youtube Karena ini yang nilai juri langsung yuk, Bismillah tuh persahabat yang Ini yang menilai juri langsung, bukan lewat voting. Mudah-mudahan, dedeklah sih bisa memborong piala di ajang Omni World Berikutnya kita lihat juga ada sebuah unggahan spesial banget Dari akun Biotus underscore Save di sini luar biasa yang kita dapatkan momen foto bareng Leslar ya. Duh, Bunda Utun, dan Papa Bila semakin kinclong. Bersahabat ya, alhamdulillah. Rezeki selalu bertambah, selalu berkah, mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia. Terus untuk idola kesayangan kita, masih menunggu kejutan dan kabar baik selanjutnya. Tetap stay tune dan pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat selanjutnya.